391 palet desa sekarang harus menuntut haknya Kalau perusahaan tidak mau usir perusahaan itu Usir, saya minta semua desa yang ada seluruh Batang Sintang ini lawan Karena kita mau percaya siapa? Dewan tidak bisa kita percaya, Bupati tidak bisa kita percaya Rakyat sekarang bertindak Rakyat bertindak Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat di sini, Bukan lagi membangun kita Kasih sudah membuat suatu peraturan Ya, pemerintah daerah Tetapi perusahaan sampai detik ini tidak ada menindaklanjuti Ya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang tanah khas desa. Ya, tidak ada. Tapi saya lihat pemerintah Hompong takut, takut dia mencabut izin perusahaan yang melanggar ini. Ada apa? Berarti kan ada udang di balik batu, pemerintah kok takut dengan perusahaan? Sebagai kepala otonom di sini bupati kok takut dengan perusahaan? Ada apa? Yang dirugikan rakyatnya loh Dia jadi bupati, jadi dewan itu kena rakyat yang milih. Kok takut dengan perusahaan? Kurang gaji kah? Maka saya minta kepada Pendekat hukum ini turun nih, turun tangan Kalau memang Dewan salah, Dewan proses Bupati salah, Bupati proses di Disinilah letaknya Kejahatan yang dilakukan Ya ini statement saya sebagai Wakil Ketua DPRD Berarti setuju Bang dengan Gerakan 15 kades yang dikaini Sangat setuju, semua desa Bukan hanya 15, 391 Kepala desa sekarang harus menuntut haknya Kalau perusahaan tidak mau, usir perusahaan itu Usir, saya minta Semua desa yang ada seluruh Batang Sintang ini Lawan, karena kita mau percaya siapa Dewan enggak bisa kita percaya, Bupati tidak bisa kita percaya, rakyat sekarang bertindak. Rakyat bertindak. Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat di sini, bukan lagi membangun kita. Nah, lahan masyarakat yang sudah ada sepikat mereka sekarang mereka petunkan. Mereka petunkan. Nah, ini satu kejahatan yang sangat memalukan sekali. Betapa rakusnya mereka ingin menguasai tanah, air, masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Nah, ini satu penjajahan yang luar biasa. Maka saya minta kepada penegak hukum, kepada para hakim dimanapun berada, ya kita sama-sama ya sekali saya sampaikan bahwa para hakim dimanapun berada digaji oleh rakyat, bukan digaji oleh perusahaan. Hak rakyatnya mereka gugat. Nah sekarang mereka melakukan kejahatan dengan HGU yang mereka rampas dengan tanpa proses administrasi, dengan maladministrasi, diam penegak hukumnya, diam para hakimnya. Ingat bahwa hakim penegak hukum digaji oleh rakyat bukan oleh Permata Lestari Jaya, bukan oleh perusahaan ini. Dan untuk diketahui bahwa kami masyarakat adat yang ada di daerah perbatasan baru gabung ke Indonesia ini baru bentuk Indonesia ini baru 76 tahun. Kami ada itu belum ada Indonesia. Kami sudah ada sejak lama. Masyarakat adat bugau, Kumpang, Mandau yang ada itu belum ada Indonesia sudah ada struktur di sana. Sudah ada hak milik tanah di sana yang dimiliki secara adat nah kami dengan dengan rela menyatakan sebagai orang Indonesia bernegara Indonesia, berhukum di Indonesia bukan malah jadi pemerintah Indonesia menyusahkan rakyatnya malah memihak penjajah ini jadi saya minta tolong kepada penegak hukum proses perusahaan ini penjahat ini permata lestari jaya ini karena mereka sudah melakukan kejahatan terstruktur melibatkan oknum-oknum pemerintah mulai dari bupati sampai semua pejabatnya dengan izin yang terbitkan, bayangkan menerbitkan izin. Hanya untuk supaya perusahaan mendapatkan izin lokasi. Ada kawasan hutan menjadi hutan lindung. Rakyat disusahkan hanya untuk pentingan perusahaan. Jadi saya minta satu, KPK turun satu. tangan atas izin bupati ini. KPK harus turun tangan. Satu-satu. Kepulauan satu. harus turun tangan. Kapolri harus turun tangan. Kalau memang anda-anda anda ini sebagai abdi negara. Nah. Itulah tadi kawan, B Sangat mantap ini ya. Ini adalah contoh yang sangat bagus salah seorang wakil Dprd, wakil ketua Dprd atau wakil rakyat. Yang kayak ginilah yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang seperti inilah yang diharap oleh rakyat yaitu di mana ada seorang pemimpin membela rakyatnya inilah harapannya saya hormat dan salut kepada Bapak Wakil Ketua DPRD di Sintang luar biasa inilah contoh pemimpin yang sadar yang tahu akan tugasnya yang sadar Kenapa dia dipilih oleh rakyat? Ya tentunya untuk membela rakyat. Semoga ini bisa memicu wakil-wakil rakyat lainnya, anggota dewan lainnya di seluruh Indonesia untuk sama-sama membela rakyatnya di daerah masing-masing. Demi kesejahteraan rakyat dan demi kepentingan rakyat. Pemimpin seperti inilah yang diharapkan oleh rakyat. Pemimpin seperti inilah yang sadar bahwa beliau dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Bukan sebaliknya, seseorang dipilih oleh rakyat jadi pemimpin, tapi malah rakyatnya tertindas. Malah orang lain yang dibela, yang merugikan rakyat. Diralkan ini kawan piralkan semoga beliau ini diberikan umur yang panjang diberkahi ya umur yang panjang dilancarkan rezekinya yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa kita rakyat Indonesia menanti seringnya pemimpin-pemimpin yang memang membela rakyat, seperti yang dicontohkan oleh bapak ini, bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tetapi mengutamakan kepentingan di luar rakyat. Mereka sebagian besar hanya memikirkan diri dan kelompoknya. Jadi, saya juga berpesan kepada sahabatku, rakyat Indonesia, jangan asal memilih pemimpin. Baik nasional maupun tingkat lokal Baik eksekutif maupun legislatif Jangan pilih yang hanya bisa suka Memberikan janji-janji palsu Tapi di saat mereka sudah terpilih Duduk di kursi yang empuk Mereka melupakan rakyat yang memilihnya Ini kawan ya. Ini Ini terjadi maka itu mendekati pemilu 2024 ini saya mengajak sahabatku agar pint pintarlah memilih jangan karena hanya uang sesaat sengsara 5 tahun lihatlah sekarang wakil-wakil rakyat yang kalian pilih pada tahun 2019 coba kalian lihat kalau di antara mereka memperhatikan dapilnya khususnya yang ada di wilayahnya maka silakan lanjutkan. Tetapi kalau wakil rakyat ini setelah terpilih tidak memikirkan daerah dapilnya saran saya tinggalkan. Jangan nanti mendekati pemilu baru kalian dikasih sumbangan bukan itu bukan yang sesaat. Ini saja saudaraku, jangan mau ditipu lagi dan ditipu dan ditipu dan ditipu bagi mereka-mereka yang hanya bisa berbohong dan janji-janji palsu. Juralkan video ini semoga menjadi sebuah spirit bagi pemimpin-pemimpin lainnya. Mereka, NKIR al mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.